Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di muka bumi ini Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi sama saya, Mas El, di El Gaming Channel Hari ini kita akan lanjutkan um, Game Mad Max ya yang Seperti kalian lihat di belakang Kalau udah lihat Ya, game Mad Max ini ya Menceritakan tentang Jarak um, mungkin kis ceritanya akhir zaman ya dimana makanan air bahkan tempat tinggal itu sangat sangat sangat, sangat susah ya jadi kita harus berjuang mati-matian guys gimana caranya biar kita bisa bertahan hidup Oke okay. kita lanjutkan saja gamenya Hai let's go Ya, itu simek. Mido gak mido gak. kurang dewa jenggot tuang. Eh, kita yang menyingkir dulu. Biar simek aja yang di layar. tunggu oke. Oke, Oh, layarnya sedikit aneh nih, menit mic. Sebentar, saudara-saudara, sebentar, sebentar. coba kita bisa hidup, gak Bentar ya, bentar ya. Hmm. Mau dikit nih layarnya. nggak apa, -apa. Oke. Okay. Okay. <tun> <tun> <tun> Jalan di pasir sini lambat cuy uh, Ini ada tracknya nih Biar lebih cepat jalan di marini Itu yang di belakang namanya Cambaket Tau gak sih namanya Cambaket Oh ada sniper guys <tuh> <tuh> aja. Uh. Aja lagi. Uh, ada ini, ada scrap. Benerin mobil. Oh, oh, oh. Uh. Hmm. Nih, ada ada food di sini kosong sini guys oh di atas kayaknya ya hmm. di atas guys apa ini? apa bener di sini ya bukan di sini bisa ke sini hmm. kita lihat dulu wah apa bener ini kita harus ke atas cambaket Mobilnya mana sini? Come Woi. Hey, Mobilnya sini parket. Cam, cam sini cam. Azik. <laughs> cepet ih ini bisa He jalan get Oh kan ikan GT kenapa enggak bisa kemari baget Oh ini nih nih nih Oh ada jalan sini guys wait Makanannya sih penuh sih, minumannya juga penuh. Oh, yeah. Hmm. Man, I'm gonna eat my neighbor. <laughs> How come? Mari kita coba. Hmm. Apa di situ? The ship. The ship ini so hmm, kayak ada hidden-hidden gitu ya kayak ada mau badai datang loh uh -huh. pastiin kalau ada badai kita jangan di pinggir sini harus bersembunyi otherwise uh, you don't wanna know i wonder oh di sini ya itu kapal hmm sini ya guys Pol tiga tuh kayaknya mantap nih berantem-berantem dulu deh gimana kalau kita berantem dulu guys tapi sini deket dulu ya udah lah. ini aja ya lurus bisa nggak Oh ini buat balik arah buat lompat Hai bro Hai yang serang Udah kata. Susahnya tidak Enggak pernah Tikus tukang BAM Ada konvoy di mana konvoy? Di mana? Hei, hey, sini loh. Hmm. Nanti aja ya. Kejar-kejarannya. Bensinnya udah mulai berkurang. Ayo, oh, dia turun Ayo, yang berantem BAM BAM BAM BAM ayo! dia copot Ayo, dia turun ayo! Ayo, ayo! sini scrap penting buat April mobil. Uh, ada bonus scrap tuh. Boleh singat utility. Zoom. Ready bucket. Duh. ayo kencan <tun> yeah. ya, no, no. kencan Mobil gue gimana aman? Aman, mobil aman. Ah, oh, Niasut nih. Uh, kalah berbumbu taruhan banjir. Uh, uh. Lihat yeah, ini guys. Doom. Waduh. Uh oh, loh. Aman mobil gua aman. Ada sniper. Oh ini nih. naik ke lewat mana nih? Enggak bisa naik. Ah. <laughs> wow, let's go. Ayo sini. Jang, jang, jang, jang. <laughs> Oh, bukan Mana lagi dia Woi Oh Oh Wuuu uh -huh. <laughs> Ini enggak turun. Alright. Hmm. mana hmm, lagi? Oh, gak ada aman mana. Udah aman, hmm. wait, wait, wait here, oke. Okay? ya yeah, it's you. Bang aja. Ready? Boom. And then buat. Go cool down the Joe. bisa, Git. Yeah. <laughs> Gila amat tuh hmm, hmm. hmm. butuh banget sih Jawab amat. tabrak biasa deh. Oh, be careful sule. susu gede le. go got go let's go oh. Mana nih? Bensin penuh. Uh, area baru guys. Mutunya cukup gede tuh. Dang, oh, 45 Scarecrow. Bam. Seriously? Oh. Hmm. Udah lebih banyak di Oke. Okay. 400-an. Mana, usia kita kemana Jimmy ping ai ping ai ai rus naperan Ini ada darah enggak di sini. Ini kayaknya harus ditembak Siapa tuh yang teriak? Oh, bocil ini. paket sini campakat. di dikunci ini guys Satu lagi udah oh, tiga nih thank you Di sini ada berapa? Subscribe cuma 1. Hai itu dia tuh. Oh. Saya bisa masuknya dari tadi musuh keluar. Ada tikus berarti ada makanan. bisa diambil oh lumayan ada suara tikus kayak tadi guys di si sini guys lumayan makan emputus eh emputus ah tuh deh oh lumayan gak usah minum jadi lapar guys one of one duh 100 alright time to go up here belum minyak ada eh minyak bensin oh ini ada juga kaleng nih. ini kenyang begini nih doggy food tunggu oh, nah just in case it's need fuel tidak saudara-saudara aman let's go kita mapping dulu ya genitshack So. Fortify. Stronger strong. Oke, okay, ke kiri. Oh. Uh, oh. empat. Mm -hmm. Sniper. Fortify the goal. kosong-kosong udah kosong. ada yang bisa di scan udah drum balapan kayaknya tuh you you run you dead us stanggam cam 4 uh, warnanya biru tapi beda main tadi Empat pun merah ini apa tuh oleh right, let's go oke okay. kita turun dulu kita ke pink eyes yeah. iya Let's go. suka bisa dibuka itu kalau trailer trailer kayak gitu wow tuh di konvoy boy geblek <Gay> kagak berasa, Usah miring jalanannya. Kalau mau kita ngancurin ini, coba ya ngancurin ya. Uuuh. aman, mobil aman, mobil aman. Steel Titan lama Mau belamana mana mana mana Let's go. Begitu bisa jadi buat net-net tuh ya. Namanya Skerpro kan. Skerpro kan? dari besi-besi woing Wo juga mana? Enggak ada catapulters Hmm. siapa tuh yang teriak let's go see you later oke okay? Minum dulu guys. Uh. Med -med. Huh? Bukan bukan zombie. Heem. Mm -hmm. nangis Kayaknya kita harus menghancurkan ini nih. Ini kok berani? Ada, <laughs> hehehe, hehehe, banget-banget Ayo, hehehe, turun turun hehehe, turun hehehe, turun turun kalau berani. Coba paket ayo. Uh oh? <Gilal> Woohoo! ule minum dulu <laughs> gila kuat banget banget sehat. ya aja mobil gua ah bye hmm. Ini loh. Hey. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oh. Ayo sini. Ini jalan suwe. Nggo nah, kancam. Ini. Boom, boom, nggak kenal lagi. Ini mobil nembakin, nih. Ini ya, dicoba <tuk> lagi sama <ke> mobil larinya. <tuk> Sule susu ke delek. Ah, heeh, ini ngancur. apa Nampaknya dari sini berguna. Nothing happen. Destroy dikata pro. Iya ini kan. Hmm. nggak bisa. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Naik dulu ke Tuh, oh, ada yang ditarik kan? Nah, itu-itu. Ditarik bro. Batu, batu, batu kebakar. No ini mau scrap. Ini di sini ada lagi. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Ada dua, ada dua lagi, satu lagi, dua lagi tuh. set kuat ah ah ah Hai, hmm. hai, hmm. hai, hai, bumbu, hai, orang-orang, ndak, ya, ya, ya, ya, sabar, sabar, ya, ada waktu cukuplah, cukup. Lah. cukup. mm -hmm. <laughs> Apa sih? Nyatain gua. Eh. Ah, uh, sini deh. Uh, eh. Uh, Pak sini. Loh, loh, loh. Ya bisa diambil lah. BOOM akan hilang kan ada apa lagi mobil bukan kan masuk ke stronghold ke benteng bukan siapa itu ya masuk kan gak harus itu baik gak usini guys hmm hmm hmm hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Ada berapa di sini? Oh, enggak ada. Lu set apa ini, Pak? pasti di kemarin oil oh, ini. Wah. Oh, udah 2. Panas banget. Lagi di ini nih. Walkley. Walkley satu-satu-satu-satu oke okay. hei lo ngapain wah dua kali banyak loh hmm sakit nih eh pasti sakit sakit eh eh eh ya abis Coba kebawa beginian buat pentung-pentungin orang orang jahat ya bukan orang-orang hmm. lewati pentung kurang kerjaan kali kita kok nggak kelihatan sih ada berapa scrap Hmm. Udah, udah aku tinggal dik. Minum gua juga udah mau abis Minum, minum, minum. Let's hmm. Ada pembantaian di sini katanya. Masuk, nggak ada apa-apa, Kirain -apa. ada apa-apa? apa ada apa? di sini nggak kelihatan. ada generator nyala gitu. oh ne, ada gimana? boom, boom. Mana dapat dua enggak? Oh, enggak, enggak dapet. Tawa-tawa loh. Apaan? Lari-lari aja. Wuh. Warkor. Wuh. Wuh. 800, nice. Bak mandi. Aduh air mana ini aus banget ini gua Hai warit war Oh ini ada buat turunnya eh ini tempat yang yang sama sama. Baiklah yang nyata tadi akhirnya ada air isi minum isi lagi. Masih ada sisa nih uh, penuhin dulu Nah gitu, tiga puluh persen bonus. Uh, uh. Oh, kan ada kasus kreat. Di sini ada? Enggak ada. Hmm. Oke. Okay. Mari kita lihat ada apa di dalam. Hai ah. itu yang di tempat ecambak itu yang meledakin it. kapalnya siapa yeah, pada namanya tadi Cipasnya masih dibawa Wuh, uh, nice Ed, ed Ya, autofight Gue mau berantem dong Nah <laughs> teman temannya sendiri, good job Enak aja loh. Up, up, hmm, hmm, oh, oh no, macet, cuma. Ya yeah. Tembak kan mau mati ini mah. Yeah tell kejar Yes <laughs> Gue punya mobil yang lebih gede coy Mission accomplished. We have we tambah markas baru satu lagi buat speed jump. Ding ai soho. Listen, uh, listen. Mission fresh. Talk of the big chief in guest town. Can we trust it? Oh, these... Gila amat. I know kindness, huh? And the V8 Hmm, balapan see bawa underbelly Bawa pusar ya ngapa dia Will be overrun soon. Uh, apa ini? 75 ya Oke okay lah Skill shoulder charge Oh ini cakep nih Ini ludup Boleh lah Ini apa? Hmm. Bolehlah. Buat ngebreak up get scrap tuh. Up get tunggu tunggu tunggu. Oh, Perry. Ini aja langsung 100 Nice. muka bewok banget Asa. Skill tadi itu skill. Ini apa? Dia masih TV dan D ini spawn auto kok. 200 scrap. Wait, jadi dulu. Oh wow, ini server. Oh. Senjatanya langsung jatuh, bro. Ini udah, ini udah, itu udah. Masih ada lagi, belum. Ini apa? Ini buat the execution. Bolehlah. Habis. Kita lihat dulu. Let's go The time has come for us to uproot There's no way we can stand up at Town. I'm sending my young ones away Across the Great White Out the unknown They'll run out of fuel and die Though we're not using fuel We'll build a doom ship. On wheels, with a sail to catch the wind Why are you telling me this? I think you might help me, for a price hmm. I found a fitting sail I know where to get it, but not how As reward, treasure from the days of old Still buried beneath the dunes and ruins Hmm... hmm. Time. Okay. In, In Time Alright okay, Kita turun dulu Oke okay guys, sekian dulu terima kasih Game nya Kita lanjut lagi di episode berikutnya ya Sampai jumpa, oh, jangan lupa subscribe, like, and comment ya di bawah. Thank you guys. Bye. See you next chapter.